langsung saja guys kita buka obeng pakai obeng kembang bautnya baru itu dicungkil buka dulu ini tutup Pion untuk bautnya baru baut itu nah ini bautnya Kita buka di sini baru baut ini. Sudah terbuka guys Banyak sekali tambalan Dari perendam itu guys Kita buka lagi spionnya Gunakan kunci 10 Eh Tak pakai tenaga Extra Karena sebelumnya Kencang sekali Ini lagi dia ada tiga baut ini yang akan diganti atau dilapis, yaitu copper spion, sen dibeli dari online. Kita akan rangkai kabel-kabel sennya. sudah saya bolongin atau saya bor buat kabelnya nanti kita selipkan di sini gunakan kawat yang tembus bisa menarik jalur-jalurnya tarik dulu mudah sekali pekerjaannya karena kawat pas Jadi di sini nanti saya bolongin lagi di sini sudah ya ini gautnya jangan sampai lepas baut ini jangan sampai lepas lepas sudah masuk ke dalam seperti ini yang satunya susah mengambil susah karena disitu ada tiga rangkaian baut per dan juga ampurungnya itu kita akan bolong di sini bolongin kalau dikasih lubang biar baut ini bisa dipasang kembali. itu kabelnya di sini dibolong biar dia bisa muter-muter. Begitu tutup spion, kasih baut sudah dipasang lemnya, ditambah lagi lem 3M biar mantap. Baru nanti kita lem dengan lem akuarium buat tahan air ini sudah saya pasang sudah saya pasang kabel-kabelnya jalurnya di disini itu dibor terus ke dalam nanti Pasang gitu, rating nyala dia. Kita pasang lagi yang sebelah kanan, kan kita bolongin. Jadi begini, kita akan bolongin spionnya karena baut dalamnya ada tiga rangkaian. Yang susah diambil, terpaksa kita bolongin menggunakan cutter biar bisa mengambil baut di dalam. Karena telat tadi sudah telanjur masuk, ya. Ini dia bautnya. daripada kita buka kacanya takut pecah mungkin kita bolong di belakang ini rangkaiannya kan papa apa itu kalau bolong nanti kan dilapis koper gini hilang sudah bolongnya yang rusak jadi baik jadi lebih keren dan mantap dirangkai dulu baru kita masukkan seperti semula kalau tidak dibolongin tidak bisa karena sudah termasuk ke dalam sekali daripada beli baru spionnya, mendingan ini dibolongin karena keteledoran sedikit mantap metal mantap kabelnya saya kasih silikon biar dia tahan air ataupun debu kita kasih baut sudah kiri dan kanan biar dia rapat dan melekat kuat langsung saja kita pasang dan kita tes tes